Hmm. jarang orang yang ke situ. Sekarang udah ramai banget. Jadi nggak ke situ lagi. Tapi sekarang tuh perkembangan dari wisata alam, banyak yeah. wisata alam, wisata budaya, maka wisata edukasi juga oh. ada sekarang ya, di Cianjur tuh ya. Nah, tinggal ke gunung Eka ini, ke Agung. Pusjid Agung ada ya, wisata e edukasi ya Cianjur, mini Cianjur Mini di situ ya. Cianjur Mini semuanya di situ ada. Tinggal berkunjung, tunggu alun-alunnya dibuka, silakan nikmati warga Cianjur. Menawarkan hmm. nah. wisata Cianjur di situ. Kalau ke wilayah selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama Chuning Official di sini masih di podcast ngopi ngobrol inspiratif Asyik. dengan inspiratif beberapa bintang kamu. Hari <laughs> ini ini yang sama bro Angga. Oke, okay, tapi jangan lupa saksikan juga, dengarkan juga di Spotify. Itu gue buat podcast juga di Spotify, di iPhone, podcast sama di Pocket. Uh, di sana gue bikin podcast, audio podcast. Uh, judulnya berkata, silakan nanti dengarkan dengan baik. Mantap. Sekarang ada perkembangan, bos. Ini yang kedua kalinya kita podcast ya, betul, Bro? Kedua Nah bro, gimana kabarnya sekarang bro? Alhamdulillah, semakin baik, semakin, semakin berbahagia, berbahagia Berbahagia ya berbahagia. Ini, ngomong ngomong ini rumah baru ya Baru, baru renov, Alhamdulillah baru Tinggal renang. finishing ya, misalnya, Alhamdulillah ya, mudah-mudahan cepat beres ya Bro, gini bro Kita, uh, kemarin pas di Pontius pertama kan Lu sempat mau nyalonin ya <laughs> <C> <laughs> Kemarin tuh gua lihat di, ini di apa dicoblosan itu enggak ada foto lu bernyata, mana ini ruangan enggak ada oh itu mah masalahnya nyari pasangan belum ada nyari pasangan belum ada kartu suara sudah dicetak oh gitu jadi telah dulu ngumpulkan foto jadi kabur dicetak mana gak dicetak, salah KPU lah itu mah udah sabar nungguan tapi 2024 jadi marinya oh insya Allah kukumpul lah, kukumpul ngincelengat ya yang celengan lah yang celengan jangan misalnya balikku cetak Bro gini Bro uh, kemarin kan sempat kita singgung tentang dunia pariwisata Bro ya nah. Nah, itu NT kalau misalkan apa ngebahas tentang pariwisata Cianjur khususnya ke perkembangannya itu seperti apa sih Bro sekarang sekarang covid masih covid PSBB tahap 2 Kemarin Masih sih lah. Alhamdulillah sudah mulai rame Sudah mulai banyak pengunjung Tempat wisata sudah pada mulai rame Hotel sudah mulai rame Tapi akhir tahun eh, tahun Mulai turun lagi Mulai, mulai turun, buat. mulai sepi Ya sampai akhirnya lah sampai Masuk kedua Lumayan drastis lagi Waktunya istirahat lagi Waktunya istirahat lagi lumayan rata istirahat. Istirahat nah eh, sekarang nih perkembangan pariwisata Jaya seperti apa kayak gimana gitu? Kuk ku masih perkembangan pariwisata di Cianjur terus kalau sadar kan banyak tempat-tempat wisata baru ya di Cianjur itu kayak gimana? Wah Uh, resep. apa aja gitu? Kalau melihat tempat wisata Cianjur mah, waduh juara di Disparpora sekarang eh, sama pemerintah daerahnya sudah mengangkat apa ya kayak wisata-wisata bener-bener benar-benar cianjur, pandan wangi, uh, wangi, pokoknya terus sekarang lagi nyangkat juga daerah selatan kan, uh, selatan, wah mantap pokoknya perkembangannya sudah mantap sih mungkin tinggal bagaimana cara kita promosi, terus cara memeliharanya seperti apa, terus kerjasama antara Dinas terkait, terus sama organisasi organisasi kepemudaan Untuk pariwisata Kompepar ya? Kompepar <tuk> Kalau di, ini kan tadi, Padang Wangi, di Warung Kondang ya. Ya. Warung hmm. Kondang Terus kalau oh. di selatan Bang Candang kemarin jalan-jalan kemarin Oh iya, asyik. dengan Mantap. dinas pariwisata kemarin saya pernah ke sana Haci, Haci Haci, Haci Haci, Haci, Haci Mantap Itu bulan apa ya, apalagi itu Beberapa bulan kebelakang saya ikutan juga saya dikemakan ke tempat-tempat wisata ternyata ini luas sekali Cianjur banyak sekali sampai uh, saya ke selatan Curug Citambur Curug Citambur banyak sih curug-curug di, di selatan itu Selatan banyak curug banyak pantai Kalau Karangasem sendiri favorit favorit kalau misalkan berwisata di Cianjur ya favoritnya kemana buat buat ngadem buat ngadem sih buat nih sekut pikiran hmm. gitu hati Gunung gede, jika Gunung gede. Gunung gede ya. Tapi kalau jangan gitu, sampai ya. pas ramai, jangan sampai hmm. pas ramai. Mungkin Gunung Gede, terus ya tempat-tempat wisata yang sepi lah. Wisata yang sepi, misalkan uh, Gunung Pasur, Bedugan, kalau hmm. di Cibodas yang dekat-dekat. Santailah. Berarti banyak oh, ya tempat-tempat wisata yang di Cianjur memang banyak dulu um, um, sampai terkenal di Cibodas. Wakanda eh, siapa itu? apa itu? Wakanda? Wakanda. jadi itu tuh aliran air sebenarnya, air aliran sungai kecil, hmm. tapi di tengah-tengahnya ada kayak kolam bisa buat ber berenang. Dalamnya sekitar oh. satu dada lah Ya satu meter, setengah kurang satu, satu meter, setengah meter, kurang Wah itu meter, satu Airnya masih meter, Di atasnya masih banyak satu meter, satu meter, ke situ Sekarang udah satu banget Jadi meter, satu meter, satu Berarti sekarang itu perkembangan dari wisata alam, banyaknya yeah. wisata alam, wisata budaya. Maka wisata edukasi juga oh, ada sekarang okay. di Cianjur tuh ah, ya. Eh, tinggal ke Eka ini, ke Masjid Agung, ke Masjid Agung, ada ya, Masjid Agung, ya. Eh. edukasi ya cianjur mini, cianjur mini di situ ya, cianjur mini semuanya di situ ada, tinggal berkunjung, tunggu alun-alunnya dibuka silakan ah. Nikmati warga Cianjur, mana ah. kan wisata Cianjur di situ. Terkadang jadi jauh. Kalau ke wilayah selatan, ya, kalau nggak pernah ah. mungkin ya sering mungkin ke wilayah selatan favorit tempat wisata di selatan yang yang paling menurut Kang Angga recommended gitu ya selain Citambur kan kalau Citambur itu udah banyak orang tahu banyak ya. ada Curug Tana disana Curugas Tana, Curugas Tana Mas, udah masuk Sindang Barang nah, terus pantainya sih Pantai Apra masih enak juga hmm. Jayanti mungkin karena dermaga jadi rada kotor lah Jayanti hmm. Terus sekarang yang lagi seru tuh pantai Camarak. Camarak di masih di, di Ciro -Ciro, Oh Wah itu lumayan bagus tempat wisatanya bersih bisa memotoran di pantai. Oh, iya. itu. Kalau dilihat dari ini sih Cianjur tuh banyaknya curug ya hanga ya. Curug. Kalau dari geografis daerahnya banyaknya curug. Banyaknya curug ya. <tuh>. Awer, kalau tidur juga kan. Oh juga selamat banyak. Nah, eh uh, oh iya, lupa ya. Sekarang sudah 2021 ya karena nah, ini uh, selamat datang 2021. Oh. Tekaraos. Ya. pesta kembang api. <laughs> ya, <hijau> lah, <laughs> uh, harapan lebih ke harapan, harapan Kang Angga di 2021 itu seperti apa? rumah nah, harapan harapan gitu kan ini baru-baru nih, masih baru-baru masih sekarang masih di awal-awal tahun 2021 harapan pribadinya kalau berhubungan ya. dengan kerjaan mungkin wisatanya segera normal lah Amin. hotel tambah rame hmm. biar semuanya stabil namun delinya harapan 2021 oh. Office tulap, jadi rampung. Apa wow. tuh? Wo, wo. Wedding organizer. Nah. Eh, semoga rampung lah tahun ini buat office-nya, hmm. terus bisa rampungin rumah dan yang paling utama bisa menghalalkan si dia. AC. Oh ya, udah lama ngejamulah. <laughs> Karena ah. menghalalkan si dia lah. Oh iya, benar. Satu fokusnya di situ. Ya? kalau saya pribadi, kalau gue pribadi di 2021 gue harapannya gini sekarang kan gue lagi fokus, tuning official konten, harus lebih bantu ya. harus lebih bantu lagi, kemudian sekarang gue lagi collab nih sama beberapa youtuber di Cianjur. gue lagi buat film nanti, kalau kagak ada waktu pas launching oh itu, ya. gue juga nih, nanti selalu akan ngebagi ini apa, merchandise tuning official di sana. itu gue buat film judulnya si lain nanti singaposisinya uh, di kita bahas ya itu Yaitu tentang, ada ada promosi pariwisata juga itu di Cianjur tentang naik gunung si sebetulnya lima senti lima senti asik uh, lebih lima meter gitu enggak <laughs> tapi meter titik <laughs> berarti <laughs> <19, 19. laughs> nah gitu uh, itu sih sebetulnya bukan naik gunung gitu. tapi nanti kita jelaskan oh, gitu. nanti player itu akan muncul Wish, di nge-basic ya. Oh nah, iya, Hollywood. Hah? Hollywood? Uh, enggak sih. <laughs> kalau Hollywood mah 21 Cinema. Wes. Oh, kita belum masuk ke situ lah. Kita mah masih biasa-biasa gitu. Tapi salah kalau enggak bisa. Amin, di... Amin. Ternyata di Cianjur tuh punya potensi-potensi karena oh, pasti banyak anak muda-anak muda yang uh, apa? bisa mengembangkan oh, meng uh, apa kemampuannya. Untuk mengedit video ya banyak banyak sinematografi dari Cianjur yang lokal Cianjur itu memang the best the best itu kak -kak. Oh banyak makanya banyak fotografer terus videographer di wedding yang juara juara lah sekarang malah ya. banyak diati Cianjur. Ya the best banyak untuk Cianjur. Nah kang lah sendiri nih kan tadi buat W.O. ya. Ya. Yeah. Nah itu dia dari mana sih asal atau bukan asal usul ya awal murahnya, ah, lu gua harus buat wo nih, kadang mengobrol kan wo, kadang akhir-akhir nanti rada sedih, sedih, sedihnya huh? ngurusin kawinan batu, nusaraman dan udah ngurusin <laughs> jadi curhat, astagfirullah, <tuh>. Kemana sabun, <tuh>. ya mandi pakai sabun, sabun itu, soalnya wo alat awalnya dari moka plan, moka plan, moka moka tuh menjadi jaga, jaga terus niatnya bantu teman, bantu teman nikah, pindah lagi ganti nama ke apa ya waktu itu, TKI, eh, TKW, TKW tenaga kerja wedding, eh weekend, oh, weekend. awalnya yeah. tenaga kerja weekend, weddingan kan weekend, ya, betul. terus pindah ke momen, ke momen sekarang mencoba berdiri sendiri, wah, tolak project. Soalnya proyek, proyek ambis udah setahun lebih berjalan. Seturut. Tapi di, di kondisi pandemi kemarin ramai juga. Pandemi kita nurutlah ke pemerintah tidak ikut tidak pemerintah. Tidak. istirahat dulu. Istirahat nah, dulu. Istirahat. Sekarang mau Bukan mulai kembali dulu ya. Nggak buka paketan akad nggak kita istirahat. Istirahat, istirahat dulu di dunia wo gitu. Dunia ya. Wo. Tapi wala. kalau kerja masih gitu lancar masih kerja lancar, kemarin Rame udah mulai rame lagi, udah mulai rame, sekarang belum tau nih PSBB tangguh juga belum tau ya, kayaknya malah gimana aku maaf, aku lah ya betul nah, eh, karena kita flashback ke masa-masa sma sih kan karena ini dulu ketua osis di sana. Cantik mah, kenapa ya? Lah, lomba pants, nah, sakitnya nah. <tik> nah, <tik> tadi hari kita masih sangat berdua, berbeda, berimbau. Lain bro, perbedaan ya, ada ada perbedaan gak? Sekarang zaman dulu, zaman dulu kita masih sekolah, sama sekarang ada perbedaan signifikan gak? Beda, jadi gara-rebut lah. Ya, jadi, jadi, lah, jadi malah rontok ya, saya lebih jadi ke Harel, kita semenjak nikah mah, apalagi si jenderal Gojin, astagfirullah. Oh. <tik> oh. Alhamdulillah. Abdulanna. Gende ya sekarang dia apa? Berus, saya sudah lebih kecil daripada mereka karena saya rajin olahraga, asik. Oh rajin olahraga sekarang? Alhamdulillah oh. olahraga pikiran <laughs> lebih olahraga <kaya> pikiran <laughs> nama pokoknya SMA mah lumayan lah juara pokoknya. Sekarang lagi mengumpulkan teman-teman nama, ya, teman-teman nama -teman teman -teman dikumpul-kumpulkan terus alhamdulillah pintu rumah selalu terbuka teman-teman yang sudah lama tidak bertemu. Saya kepada riatnya alhamdulillah. Saya lumayan wayahnya, ayo setiap hari mungkin ayah tapi enggak jamin tiap hari setiap hari sih paling teleponan heula. ayah di rumah tuh, ke rumah nah. alhamdulillah. Wah, teman-teman PHT, saha wae nu kenal ka angger siap diantos oh, dipengawab sia. Ngopi, ya? ngopi orang kopi urang ngopi, manjangket silaturahmi. Ah eta betul. Nah, eh sapo ya? ayeuna? hari selain kerja karena renungan nona lain di bumi sendiri ya kan sendir, sendiri di sini sendiri kan di rumah nih ngalamun ngalamun curhat kasih iris rumah halus nih mas <laughs> paling itu pelan mas gimana caranya rumah lebih baik fokusnya beresin rumah rumah beres cari pasangan yang baru iris di dibuang iris <laughs> di <res>, dibuang <laughs> ya jalanin gitu pelak sekarang oh, ayo nah, kan iris iya. kan jauh di Karawang ya sekarang ini ya di Karawang tapi diamnya di Cikarang nih? Ya? Eh, eh di Karawang ya? di, ah, tapi, di Karawang Ah uh, tapi ah istilahnya orang subang, subang. Oh, salah apa sih? Subang. subang. <laughs> Lain bro Kami. si dia gak dukung bikin rumah gitu segini-gini. Apa dia pernah komplain apa gimana? Cikarang. Oh, aja nih ah, pada agak lah terus nih. komplain pada kenal ya. Pastinya. Pasti lah. Tapi <tuk> alhamdulillah ini dibangun berdua Sama dia. Sama gini. si dia jadi patungan lah proyek ah. ini berbuah. Ah, ah, jadi enaknya jadi kurang berangan-angan di tahun 2002 atau masih ada ya, harapan masih ada cita-cita yang belum tercapai, cita-cita 2002 hiji mengawalkan si dia, terus nggak pencita cita yang pun dicapai ya, jadi tujuan apa? Nama menghalakan dulu ya? Halakan halah, oh. eh. ingat umur? <laughs> nah, kita oh, ngomong, ngomong, so. Karena iya ya. <laughs> Pak Aina, Ires nikah, Juning nikah. Hmm. Saya tunggu aja, aja. Hmm. Setelah itu, ya, so. karena mau masak lagi. Sulukali, dua kali acam dua kali, acam luakali, acam luakali, acam luakali, acam luakali, acam luakali, video call sok, Dah ini ngomong kekenawan, kalo kalo kalo kalo kalo Enak, Roskeno. Enak pulang, enak pulang. Nggak kagum, enak pulang. enak pulang. Nggak 2020 Eh, dua ribu dua puluh tuh pernah kenangan uh, ya? Dua ribu dua puluh, eh, tuh bisa nyamkin alam sini, ya? emang waktunya merenung. Dua ribu dua puluh, merenung. Kita harus punya banyak waktu dengan keluarga, terus harus punya tabungan. Saya benar, dua ribu dua puluh mau kabut dihantam. Hmm semuanya kandungan terkuras karena perekonomiannya kurang berjalan dengan baik hmm. terus harus banyak-banyak sabar mungkin dengan covid itu hmm. nusibuk kerja ngaruh rumput gitu. Hmm. kita e, kunci nama nusuk di rumah lebih deketin karena mau lah iya lebih ibadahnya ibadah, lebih ibadah. ya, banyak waktu sih. ibadah maka no dari itulah mungkin hikmahnya ada di situ dan mau bisanya lebih oh, mudah, iya ngalah ya pun mau bisa ada. Bukan bukan kendak kita ya, tapi itulah ya, ketika tapi jalanan, jalanan itu ketika allah berbicara mah terkudu nubada nyuritik oke okay. kurang hmm. wah goyah, goyah betul. So kang canda ini ditanya. Pemani ngelikokin? Mbak Apalikokin lukuman? Buka apa? Buka apa? Musuhi tiga ciri Betul Tapi, ngelikokong cangka dunia, lo bahan mau mati ya? Ya, dapet suan awal Ulu Erling Yang di nama nyata Erling Erling Amling Erling Ya, gitu Betul Jadi, nikmati lamun cek ceksi gading mah, Untuk ikhlas Ikhlas mah zaman sepuluh sepuluhnya Luluh pasrah Luluh pasrah ya Cek gading, teh cek gading, teh cek gading, tetap cek gading, teh cek gading, teh cek gading, teh cek gading, teh cek gading, teh cek gading, teh ya gading, teh cek gading, teh cek gading, teh cek teh bernostalgia bernostalgia terus melihat namanya perjuangan mereka lupa. perjuangan mereka setiap, setiap orang lupa. berbeda nah, itu bahkan eh, saya tuh salut ya itu salut banyaknya di kita yang sekarang kerja di Kalapasiar yang jadi pengusaha banyaklah gitu yang lebih salut ketika anak itu yang asalnya preman hmm. jadi ustaz ya hmm. sih jadi ustadz, mah alhamdulillah kan dia berani meminta maaf kepada setiap orang yang pernah dia pukul nah, iya Oh, itu juara pisang karena orang ini minta maaf itu lebih baik, cari orang-orang. Oh, itu Iya, yeah. spesialnya. Tuh, sakit tuh. lah yang namanya orang siapa? lanjut deh, waktu itu. Saya waktu official semakin maju. Amin, terus semakin berkah, semakin berangah. Amin. Tonggihlah, mau menaikkan nikah, hubungi tuala. Siap, domba dengan domba paus, domba saya lupa paus desa. Siap, mulai. Uh, Tom bilang, oke okay, Giri, mungkin di tualap ayah nolkoyong no, no. wajar ada Mas oh, gitu, ya, kita ngomong, tengah tuh Oke terima kasih siap. Bro, guys, uh, jangan lupa di